Hai, Di video kali ini kita akan melihat susunan dan pengaturan saat saya live streaming Kita akan membahas tentang perangkat keras, kemudian membahas tentang perangkat lunak Dan kita akan melihat saat aktivitas live streaming dijalankan Untuk perangkat keras saya menggunakan skema 2 PC atau 2 laptop dalam hal ini laptop pertama adalah untuk uh, streaming semua sumber mulai itu dari audio, video dan juga layar semua akan masuk ke laptop streaming ini dan kemudian di broadcast ke uh, dalam hal ini adalah platform yang saya gunakan yaitu YouTube untuk mic sendiri saya menggunakan mic condenser uh, kemudian dikoneksikan ke audio interface dari audio interface masuk ke laptop streaming untuk video saya menggunakan kamera mirrorless ini kamera mirrorless Sebelumnya saya menggunakan webcam, dan sekarang sudah upgrade. Jadi, dari kamera menuju ke laptop itu menggunakan konektor HDMI ke USB, baru masuk ke laptop streaming. Dan yang teman-teman lihat, layar yang teman-teman lihat di live streaming itu sumbernya adalah dari laptop coding yang saya gunakan. Dalam hal ini, saya menggunakan MacBook Pro yang dikoneksikan juga dengan uh, HDMI masuk ke uh, USB ke laptop streaming dan kemudian dari laptop streaming di broadcast ke YouTube live streaming kemudian untuk perangkat lunak sendiri yang saya gunakan tentu saja adalah OBS atau Open Broadcast Software ini adalah aplikasi untuk live streaming yang open source dan gratis teman-teman bisa download kemudian untuk overlaynya untuk tampilan uh, bordernya, tulisannya, judul dan lain-lain itu saya menggunakan Figma. Lalu untuk widget chat live streaming yang ada yang biasanya ada di kanan atau di sebelah kiri itu saya menggunakan extension yang namanya socialstream.ninja. Di sana kita bisa menggunakan extension dari browser dalam hal ini Chrome atau uh, teman-temannya. Uh, kemudian dinyalakan extensionnya dan kita tampilkan dari OBS. Berikutnya untuk platform donasi saya menggunakan Saweria. Ini adalah layar yang saya operasikan ketika live streaming. Uh, saya menggunakan uh, Dua monitor, monitor yang pertama yang portrait ini adalah GW2485TC yang berukuran 24 inch dan yang di sebelah sini adalah GW2785TC dari BenQ keduanya, yang ini adalah 27 inch, yang ini 24 inch Nah layar untuk operasional, untuk mengoperasikan laptop streaming ada di sebelah sini yang portrait di sebelah atas, bagian atas ini ada Softwarenya yaitu OBS untuk melihat atau menjalankan mengoperasikan live streaming di tengah-tengah ada layar yang saat ini muncul tampil di uh, live streaming kemudian di kiri atas itu ada chat yang bisa saya monitor juga di kanan atas itu ada audio jadi bisa memonitor audio apakah audionya terlalu kencang, terlalu pelan atau tidak ada audio lalu di bagian bawah saya membuka browser untuk memonitor keadaan live streaming dari YouTube Studio sedangkan yang di sebelah sini yang di sebelah kanan saya ini adalah layar yang dilihat oleh teman-teman pada saat live streaming yaitu misalkan saya memperlihatkan contoh kode memperlihatkan web browser dan lain-lain yang ini adalah dari uh, laptop coding jadi laptop codingnya saya koneksikan ke layar monitor dan juga koneksikan ke bagian uh, laptop streaming untuk kemudian di broadcast ke YouTube jadi ini adalah tampilan yang saya lihat pada saat live streaming kita tur singkat uh, OBS ya. Bagian atas ini ini adalah uh, chat widget yang saya bisa monitor untuk chat-chat dari penonton. Kemudian di sebelah kanan saya meletakkan uh, audio mixer ini untuk monitoring audionya. Terus ada scene transition juga. Lalu di bagian bawah ini ada scene. Scene ini adalah layar-layar uh, yang teman-teman uh, lihat pada saat menonton live streaming jadi saya biasanya ada lima gitu ya ada mulai ini adalah scene yang biasa teman-teman lihat ketika baru mau mulai live streamingnya jadi ketika mungkin waktunya 2-5 menit sebelum mulai untuk persiapan saya tampilkan scene ini scene ini isinya atau source-nya itu ada beberapa. Yang pertama adalah judul. Judul dari uh, live streaming ini uh, pada saat ini kita sedang membahas The Tour of Go, edisi belajar goleng Di sini ada title dan subtitlenya dalam bentuk teks. Kemudian ada teks segera mengudara yang di sini. Lalu kemudian ada gambar kotak ini. Ini adalah kotak yang dibuat dengan menggunakan Figma. Jadi saya bikin kotak ini di Figma dalam bentuk image ya. Ini uh, terus saya ekspor sebagai PNG, jadi dia munculnya kotak seperti ini. Kemudian saya tambahkan di source di sini dan lalu kemudian ada video apa? Video game uh, Pong yang jadul, yang uh, retro untuk menghibur lah ya uh, supaya pas idle jadi ada ada hiburan teman-teman bisa lihat bisa nonton gitu ya uh, sebelum live streamingnya dimulai. Kemudian ada, saya juga tambahkan background, background color di sini hanya warna dengan hex FF 192653, ya, teman-teman juga bisa ganti warnanya terserah, bebas untuk background color. Lalu kemudian ada um, ini dan ini, ini adalah widget dari platform donasi dari saweria.co. Caranya adalah dengan menggunakan browser source. Ini juga dari saweria. Ini adalah daftar teman-teman yang sudah pernah e, melakukan donasi. Kemudian sama prosesnya di copy dengan browser source. Berikutnya, setelah persiapan selesai, biasanya saya menuju ke scene kedua, yaitu saya namakan chat. Chat ini untuk menyapa penonton, untuk diskusi. Ya. Di sini ada beberapa source yang baru. Contohnya adalah yang paling kelihatan adalah uh, facecam ya. Ini kita pindahkan ke sini aja ya. Nah. Facecam ini saya menggunakan kamera mirrorless sekarang dikoneksikan dengan HDMI itu USB menggunakan bisa menggunakan El, uh, Elgato Cam Link ya atau yang sejenisnya. Ada juga yang KW-nya jadi bisa dicari aja di marketplace marketplace kesayangan. Kemudian ya ini adalah Sourcenya adalah mana dia? ini sourcenya adalah video source. Jadi kalau kita mau bikin mau nambahin webcam, kemudian ini juga sama kita ambil dari yang pertama. Ini adalah sama persis dari yang sebelumnya. Kemudian ini juga sama persis yang di atas. Ini juga sama. Title dalam bentuk text dan bentuk teks dan fontnya bisa diganti-ganti. Warnanya juga bisa diganti-ganti. Kemudian untuk frame ini saya juga menggunakan Figma. Saya juga menggunakan Figma kemudian dieksport sebagai PNG. Kemudian di sini ada chat juga Big Chats. Nah, ini Big Chats. ini juga bentuknya caranya hampir sama seperti Sawer ya. Jadi ini dari Stream Ninja ya, socialstream.ninja. Jadi ini adalah plugin yang bisa teman-teman install di Chrome extension atau Edge atau Chromium-based browser kemudian bisa diaktifasi dan ketika kita live kita bisa dapatkan chat si YouTube-nya muncul di sini. Untuk info lebih lanjut teman-teman bisa langsung aja klik atau ketik socialstream.ninja dan dia akan mengarahkan ke GitHub. Di sini sudah ada step by stepnya, langkah demi langkahnya. Oke, okay. lalu berikutnya kita menuju ke screen ketiga yang adalah untuk menampilkan layar, baik itu coding mode ya, coding mode. Jadi di sini. Ini contohnya, ini adalah layar yang saya punya dari Macbook dan kemudian ditampilkan di sini lalu yang di sebelah sini ada chat, yang di sebelah sini ada webcam atau facecam di sini ada judul juga sama, di sini juga sama, ini juga masih sama yang membedakan hanya di bagian ini, saya menggunakan video Capture device. Jadi karena ini layar dari uh, eksternal dari MacBook Pro masuk ke laptop uh, streaming, yang laptop coding masuk ke laptop streaming seperti skema kita yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya. Uh, saya punya dua USB video, yang satu untuk uh, facecam kamera uh, mirrorless, yang kedua adalah untuk uh, laptop coding. Laptop coding ini juga sama bisa uh, dikoneksikan dari HDMI menuju ke USB dengan uh, camlink atau yang sejenisnya dan saya bisa uh, mulai coding di sini bisa nampilin uh, browser desktop dan lain-lain di sini layar dua layar berikutnya uh, saya menambahkan juga layar bi right Back. Ya, mirage right back ini biasa. Kalau misalkan saya butuh break, atau ke kamar uh, mandi, atau ambil minum dan lain-lain, saya uh, pakai screen ini atau scene ini, dan kemudian terakhir penutup begitu udah beda. Sampai jumpa, saya menggunakan layar terakhir ini, dan kemudian baru di stop streaming. Oke, okay, sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan yang berhubungan dengan setup live streaming dan alat-alatnya bisa langsung uh, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.